Hello everyone, welcome back on my Watch YouTube channel. Still with me, Teo. Kali ini gua akan membahas salah satu brand dari Swiss ya, or Swiss made yang cukup banyak penggemarnya dan cukup banyak penggemar setianya. Oke, jam ini pasti mungkin menarik perhatian kalian sih. So, stay tuned. tadaa kalau udah dilihat ini kalian yang pasti udah sering lihat swiss brand pasti udah tahu kan ini apa dari brand oris nah yang akan gua bahas ini adalah dari family the big crown ya yeah, the big crown nah ini salah satunya ya gue bahas dari yang sebelah sini dulu ya black dial Oke, yang gue pegang ini adalah The Big Crown 40 mm, tepatnya ya, dia yang 40 mm untuk diameter case-nya, dan dia adalah yang black dial. Oke, salah satu di antara kalian pasti ada yang suka black dial ya. The Big Crown ini dari fisiknya dulu ya, nah, seperti yang kalian lihat di sini, fisiknya ini full stainless steel case, rantainya juga, talinya juga ini stainless steel steel case ya ngomongnya sih multi-pieces stainless steel ya maksudnya multi-pieces ini ya karena kayaknya dia kan kecil-kecil ya dari potongan kecil-kecil tapi digabungin jadi satu nah yang bikin gua suka di sini adalah bezel atau bezel case-nya ini bentuknya dia itu um, coin edge ya kalau orang bilang coin edge jadi garis-garis tipis kayak gini ini disebutnya coin edge karena mirip kayak koin zaman dulu yang ada garis-garisnya tuh nah terus untuk crownnya di sini screw down crown ya dan seperti yang kalian lihat disebut big crown kenapa karena crownnya ini gede ya jadinya big crown di sini dan untuk big crownnya di sini juga ada uh, gravir tulisan brandnya dia oris di sini nah untuk back case nya sendiri true ya Situ di sini juga ada ciri khas oris Retrotor ya Di sini mungkin sekarang di sini belum jelas, nanti gue kasih short yang lebih jelasnya ya. Retrotor di sini. Nah, untuk movementnya sendiri, oris ini menggunakan oris kaliber 754, automatic movement ya, automatic movement oris kaliber 754, based on selita SW201 ya. Nah, untuk water resistnya sendiri ini ada di 5 bar atau 50 meter nah untuk power reserve nya sendiri oris ini kalau uh, terisi penuh dia itu kurang lebih bisa bertahan hidup di 38 jam jadi nggak sampai 40 jam tapi dia di 38 jam untuk ketebalannya di sini hanya 11,5 mm nah untuk look width nya ini yang gue suka look width nya itu universal banget ya cuman 20 mm Nah, untuk laktolaknya di sini kurang lebih hampir mungkin 42-an ya. Nah, ini yang agak sedikit gue kurang cocok di sini karena laktolaknya ini kelihatan panjang banget ya. Jadi kayak tanduk. Jadi kalaupun di pergelangan gue kecil diameternya pas, tapi tanduk ini membuat dia jadi kelihatan kayak uh, weird big aja sih. Kayak gitu. Tapi sebetulnya masih masuk di estetika sih walaupun sebetulnya tanduknya kelihatan panjang nah untuk kacanya sendiri ini dome ya atau cembung Dome-nya ini di dua sisi dalam dan luar sama dome terus dia udah ada anti reflektif coatingnya dan dia sapphire ya sapphire crystal dengan air coating nah kenapa disebut pointer date karena dia date-nya itu nggak berupa Windows. Jadi di sini ini ada four hands ya. Jadi yang pertama ini ini adalah second hands atau jarum detik. Nah ini hour hands-nya yang bentuknya cobra atau snake ya, snake head. Nah terus yang di sini minute minute hands-nya ya atau jarum menit. Nah yang ada titik merahnya di sini yang ada pointer merahnya ini namanya pointer buat date-nya ya. Jadi kalau di sekitaran uh, chapteringnya yang di sekitaran sini ini biasanya kalau jam kayak gini kan 24 hour. Kalau dia bukan 24 hour tapi bener-bener menunjukkan tanggal. Jadi hands yang ada red pointernya ini ini buat penunjuk tanggal kayak gitu. That's why dinamain pointer date. Jadi gua suka banget dialnya kelihatan clean di chapteringnya mungkin ada date-nya, tapi kelihatannya sibuk tapi juga masih enak dibaca menurut gua diameternya juga pas jamnya kelihatan uh, vintage versatile juga yang bikin gua suka untuk sedikit history ya Oris The Big Crown ini diperkenalkan atau first introduce itu di tahun 1938 ya dan ini salah satu signaturnya dia Nah untuk big crownnya ini juga gue suka Jadinya memudahkan ya Kalau kita mau setting-setting tuh Nggak perlu bingung Karena biasanya kan uh, Crownnya kecil kayak gitu Jadi ini lebih gampang banget Dan dia screw down crown ya Jangan lupa Jadi kalau kalian habis setting Sama macam Screw down crown Jadi habis dimasukin Kalian harus kunci lagi Ya Oke ini buat yang black dial ini Namanya 01 puluh enam empat kodenya itu ya tapi sebetulnya kalau kalian cari di web kita cukup klik brand Oris atau mungkin The Big Crown atau Pointer Date itu aja ntar udah muncul semua sih modelnya nah untuk harga Oris ini cukup untuk ukuran Swiss Made ya ini gue bilang Swiss Made cukup masih ramah di kantong sih dia dibanderol dengan harga 18,2 dua 18,2 jadi nggak nyampe kepala dua sih. Jadi buat gua ini mas untuk ukuran Swiss made dan sekelas Oris ini masih ramah di kantong menurut gua. Nah buat next ini speknya masih sama, cuma ini dialnya dia itu apa ya? Kalau gua ngelihatnya di sini sih grey tapi mungkin kelihatannya kayak agak sedikit kebiruan ya. Tapi ini gue bilang ini grey sama. Dia pointer date. Hands pointernya di sini ada red pointernya nya ya. ya. Speknya juga masih sama. Nah, untuk uh, kodenya di sini, dia di 01,754,741,465 juga. Ini sama. 4065 kalau yang tadi 464, nah kalau yang ini 465. Dialnya di sini warnanya bluish grey ya. Mau bilang misty mungkin, agak-agak misty sih. Tapi ini grey, full stainless steel ya coin edge juga ada diameternya juga sama 40mm tapi untuk yang ini harganya only di 16,8 dan lagi-lagi ini harganya juga lebih ramah di kantong tapi untuk spesifikasinya sama seperti yang tadi oke buat next gua ada ini juga sama masih dari family The Big Crown nah cuman bedanya kalau tadi stainless steel kalau ini bronze ya seperti yang kalian lihat di sini, case-nya emang stainless steel, tapi untuk case-nya ini terbuat dari bronze or perunggu. Nah, tetap dengan ciri khas coin edge-nya, the big crown. Nah, ini dial warnanya brown, perpaduannya sama gold untuk di dalamnya ya, untuk di hands-nya itu gold. Tapi tetap pointernya red pointer di sini. Nah, kalau yang model ini dia strapnya leather dan modelnya leternya ini suede. Oke, okay. jadi kelihatan lebih vintage kalau menurut gua. Nah disini sini tetap background dengan logo Oris. Kayaknya yang ini sebetulnya lebih pas sih modelnya ya. Lebih pas dengan namanya, dengan modelnya yang vintage itu lebih pas. Tapi untuk spesifikasi tetap sama, pakai. Uh, Automatic movement Oris lima 754 Based on SW200 Selita Water resistnya juga masih tetap sama Di 50 bar ya, Dan kacanya juga masih sama Dome sapphire lens With anti reflective coating Nah untuk harga Pointer date yang leather ini Ada di 17 Juta 500 Lagi-lagi Untuk bronze case dan leather strap ini masih bersahabat di kantong. Kalau kalian punya uh, suka apa ya, style-style vintage or military? Nah, jam tangan ini di crown ini cocok banget. Jadi, kalau kalian yang suka gunain warna-warna army pakai jaket eh uh, parka or M65 yang pokoknya bersifat army tapi yang kesannya vintage. Nah, ini cocok banget buat nemenin aktivitas kalian. 40 mm, merasa ini adalah diameter yang paling pas banget ya. Easy to read. Jamnya juga keren, ergonomis, Swiss made dengan harganya yang ramah juga. Nah untuk kodenya ini adalah 75477413166 ya Tapi lagi-lagi kalau kalian nggak hafal sama kode ini It's okay, kalian cukup aja cari pointer date atau the big crown Nah untuk yang terakhir Masih dalam family big crown Tapi yang ini ada perbedaan size ya dan perbedaan case Kalau tadi full bronze sama stainless steel Nah kalau ini stainless steel Tapi untuk di bezel edge nya ini dia menggunakan bronze Kacanya tetap sama Sapphire lens ya Dome sapphire lens with anti-reflective coating Yang membedakan di sini adalah Diameternya Kalau yang tadi 40mm Kalau yang ini cuman di 36mm ya Kalau dari perkiraan gue ini Lebar strapnya itu ada di 18mm Dengan quick release Jadi kalau kalian mau gonta ganti gampang ya nggak perlu pakai alat khusus Cuman yang membedakan di sini adalah pointer date nya sini warnanya bukan red pointer Tapi lebih ke white pointer Nah berkelangan gue kebetulan 14,5 cm lingkarnya jadi, jam tangan nuansa vintage The Big Crown ini gue lebih cocok yang pakai 36 mm, si as you can see. Retrotornya juga ada ciri khas uh, oris. Nah, untuk movementnya juga masih sama, pakai oris kaliber 754, based on selita SW200, dan power survey juga sama 38 jam ya dan dia ini bisa di manual winding untuk pengisian power reserve lebih cepatnya mungkin 20-30 kali juga uh, udah penuh sih nah ini di disini letternya teksturnya lebih uh, halus ya walaupun di sini ada kayak aksen cracking vintagenya Hai Yang terakhir ini harganya kurang lebih di 17.500 juga. Oke. Okay. Ini tadi adalah Oris dari family The Big Crown yang pertama kali diintroduce sama Orisnya di tahun 1938 dan dia merupakan salah satu signature model dari Oris. So buat kalian yang emang suka ini, The Big Crown silahkan berburu di web kita atau di website kita di jamtangan.com atau lewat aplikasi kita terserah mumpung ada so buat kalian yang mau berburu the big crown family atau pointer date juga happy hunting and happy shopping yo gimana tadi yang udah gua bahas oris big crown pointer date Kalian suka yang 40mm Atau yang 36mm Dua-duanya sama kerennya sih Tergantung Senyamanya kalian uh, Di pergelangan Sukanya yang mana Tapi yang pasti ini benar-benar best selling Dan most wanted item Karena kebanyakan dulu Customer gue selalu nanyain Big crown mana Pointer date mana Kok gak ada Oke okay. So mumpung ini masih ready Jangan lupa Langsung aja kabur ke website kita atau aplikasi kita cari Big Crown or Pointer Date pasti nemu ya dan kalau emang tertulis di situ ready dan kebetulan salah satu tipe ini ada yang kalian cari kalian langsung aja masukin keranjang oke okay? terus sambil ikutin promo-promo yang mungkin lagi ada oh ya buat yang uh, baru ngikutin channel ini kalau belum subscribe gue saranin buat subscribe ya yang udah subscribe Jangan coba-coba unsubscribe Oke okay? Karena you know Ngomong-ngomong soal subscriber nih Gue jadi ingat Untuk kali ini gue mau bikin Surprise surprise Salah satunya Giveaway <laughs> Oke okay. Untuk giveaway kali ini gue ada pertanyaan sih buat kalian Pertanyaannya adalah The Big Crown ini kan salah satu signaturenya Oris. Nah, pada tahun berapa pertama kali diintroduce model ini, model The Big Crown ini tahun berapakah pertama kali jam ini diintroduce atau diperkenalkan atau di-launch atau dirilis ya pada tahun berapakah? Nah, pasti udah tahu yang ngikutin dari awal sampai akhir video ini pasti tahu jawabannya bisa kalian tulis di kolom komen terus jangan lupa sekaligus tampilin uh, ID IG kalian ya karena pemenang yang dipilih oleh Minwatch itu akan uh, di kontak juga melalui DM jadi jangan lupa tulis di kolom komen jawabannya. Yang benar. <laughs> terus buat yang uh, belum subscribe tadi ya, gue saranin buat subscribe juga, like, terus nyalain loncengnya karena kalau ada yang begini-begini ini biasanya kalian supaya dapat notifikasi lebih lanjut. Ya. Oh iya, Minwatch tunggu jawabannya sampai tanggal 9 September. Nah, nanti pemenangnya Minwatch usahain tanggal 10 udah di announce 10 september 2021 so good luck and see you on the next video bye